Assalamu'alaikum sahabat bes. Banyak biru perjalanan yang menawarkan paket perjalanan selama 9 hari Hingga 20 hari untuk ibadah umroh. Tapi apakah selama itu Waktu yang diperlukan untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah umroh? Tentu tidak Seluruh rangkaian ibadah umroh, Mulai dari memakai pakaian ihrom Sampai tahallul Itu hanya perlu 3-4 jam saja Gak percaya? Makanya Daftar Umroh Bersama Bas. Umroh serba mudah karena kami dampingi mulai dari membuat paspor sampai kembali ke rumah. Dan fasilitas yang Anda dapatkan sudah all in alias semua sudah kami siapkan. Mudah kan? Terus sisa waktunya banyak banget dong? Pasti. Tapi apa iya udah jauh-jauh ke sana dengan biaya yang tidak sedikit, hanya jalan-jalan dan belanja saja? Ya rugi. Pahala sholat seratus ribu kali lipat jangan disia-siakan begitu saja. Manfaatkan dengan banyak tawaf, sholat, dan ibadah lainnya ketika di Masjidil Haram. Kalau belanja nanti bisa di Indonesia aja, lebih mudah dan meringankan barang bawaan. Sama aja kan?